I'm ambek, gue, ay, sebelum itu gue mau ngocok-ngocok dulu, dc nya always on ya, Turbonya nya mm -hmm. Oh ya, gue bawa duit cuma 120,000 ya, tadi gue puter dan gue kocok selalu di turbo, lo perhatiin dah ya, pola-pola gue gue main di bet 400 uh, Ya, 4800 uh, 4, ya, terus dc nya on, jadinya ya, bednya nya 6000 ya, bisa lo lihat sendiri pakai mata lo semua kita lihat sampai oh, saya mantap ini. Sweet bonanza ini buahnya lagi cakep, lagi segar, lagi manis banget ya. Yuk, jangan turun, yuk! Please, oh my god, ini di ambang batas nih, nih. Please, oh my god, scatter. Oh, ternyata kita dapat scatter, guys. Mantap, ternyata kita dapat scatter. Ah, ya. Tadi udah gua sedih, sedih di ambang batas nih takut bakal rungkat ya kan. Ya, ya kan gimana lagi nanti kalau rungkat. Oh my god. Uh, kayak kali-kalinya. Oh my god, 33 guys. Uh, cakep sayang, oh my god. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, udah tekan ah, ah. lo bestie ya udah aku mau ke kespin cepat ya. Uh, uh, semoga gacor. Oke mantap langsung pecahkan. Oke pisangnya pecahkan banyak. Uh kaliannya 26 puluh enam. Uh, aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. A, ah, ah, ah, ah, E, A, E, E, U, A, E, A, E, E, U, A, E, A, E, E, U, A, E, E, E, sayang E, sayang E, E, E, E, E, E, la la dapet berapa 796.000 Oke okay. ini gua coba kocok lagi ya barangkali caem-caem blaem putarannya tapi kalau emang sekiranya ini udah jelek atau apa kayaknya gua berhentiin sih tapi sebelum itu enggak enggak gak gua nggak mau gegabah dulu weh anjir dari tadi dapat skater tiga tuh aku co aku merasa terveh banget kalau dapat skater tiga ya itu kurang turun satu aja, itu di atas jadwal ya bisa dapat skater lagi ya, kita ya. Oh. aduh mantap emang ya kalau dapat skater gratis hati selalu bahagia. Sejahtera. Hmm. Oh ya oh, tentu oh, oh. hmm, Ini kalau udah sampai tujuh ribu ternyata gak naik-naik gua -naik. ini ya matiin ya by the way dibantu like and subscribe nya ya buat kalian semua next I mau main di game mana lagi hmm, bisa request aja di bawah ya also, Bye and thank you ya yang udah nontonin sampai akhir lo bisa lihat tadi pola gue kan ya yaudah kalau begitu Love you and bye-bye. Bisa langsung aja kalian komen di kolom komentar ya untuk requestan game lainnya. Ai mau main di mana? See you guys.